Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman di Biotekno ini ada rumus percepatan untuk mendapatkan penghasilan minimal 50 juta per bulan Dengan hanya mengerjakan bisnisnya selama 5 bulan di awal Teman-teman dipastikan bisa mendapatkan penghasilan minimal 50 juta per bulan Dan rumus ini pasti seperti rumusnya matematika di matematika itu, 1 tambah 1 sama dengan 2 2 tambah 2 sama dengan 4 Nah, itu adalah rumus yang pasti, hitungan yang pasti Begitu juga dengan rumus yang akan saya berikan di biotekno ini Reseller biotekno, siapapun orangnya yang mengerjakan rumus ini dengan fokus, konsisten, komitmen, dan sadar dalam waktu 5 bulan ke depan maka hasilnya akan fantastis, bombastis, dan amazing Dengan rumus ini Teman-teman tidak perlu jualan, tidak perlu pusing-pusing bikin copywriting, tidak perlu pusing-pusing bikin konten video, tidak perlu ikut seminar, tidak perlu ikut pelatihan digital marketing, dan tidak perlu juga ikut terapi alam bawah sadar. Tapi kalau teman-teman mau jualan, mau ikut pelatihan digital marketing, dan lain-lain, ingat, itu semua hanya menu sampingan saja di Biotekno, bukan menu utama. Ada pun rumus percepatan untuk mendapatkan penghasilan minimal 50 juta per bulan, hanya ada tiga rumus teman-teman. Kita tulis ya. Rumus yang pertama, 1 plus 10 sama dengan 11. Rumus yang pertama, 1 plus 10 sama dengan 11. Maksudnya, Anda 1 harus membentuk sepuluh orang tim reseller dengan nomor referral Anda, itu rumus yang pertama. Yang harus diingat untuk mencapai rumus pertama ini adalah harus ditarget. Targetnya berapa lama? Targetkan 20 hari. Misalkan dimulai tanggal 1. Ketika teman-teman mentargetkan 20 hari, kalau dimulai tanggal satu, berarti teman-teman harus segera menyelesaikan mencari 10 orang reseller itu sampai dengan maksimal tanggal 20 Untuk membentuk 10 orang tim reseller ini mudah Kenapa? Karena hanya perlu download gratis dan register juga gratis Jadi yang harus teman-teman ingat adalah segera bentuk 10 orang tim reseller Anda dengan target dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Nah itu adalah rumus yang pertama Lalu rumus percepatan yang kedua adalah 1 sama dengan 30 Maksudnya, satu-satunya orang dalam tim reseller Anda Harus fokus, komitmen, konsisten, dan sadar Melakukan pembelian produk senilai 30 poin setiap bulannya Ya kalau produk senilai 30 poin ini bisa memilih algamik kemasan 60 kapsul itu nilainya sudah 30 poin jadi setiap bulannya cukup belanja di aplikasi biotekno satu botol algamik masing-masing Nah, trik yang perlu diingat untuk rumus yang kedua ini, dalam melakukan pembelanjaan harus ditarget, ditentukan tanggalnya. Saran saya tentukan tanggalnya setiap tanggal 25 setiap bulannya. Jadi nanti bonus yang didapatkannya pun jelas, akhir bulan seperti kita gajian. teman-teman nah, di rumus yang kedua ini harus dilakukan dengan fokus, komitmen, konsisten dan sadar dari masing-masing orang dalam tim reseller Anda. Semuanya harus melakukan empat hal itu: fokus, komitmen, konsisten dan sadar. Karena ini untuk kesuksesan bersama. Lalu rumus yang terakhir adalah rumus nomor tiga. Rumus nomor tiga ini adalah bantu dan bina tim reseller anda yang 10 orang tadi untuk melakukan untuk menjalankan rumus nomor satu dan nomor 2 tips yang harus diingat di rumus nomor 3 ini ketika anda mendapatkan orang ke-11 orang ke-12 orang ke-13 dan seterusnya letakkan atau taruh di bawah tim reseller anda yang kurang produktif adapun tim yang sudah produktif tetap dibina untuk tetap komitmen dan fokus sebisa mungkin di rumus ketiga ini teman-teman saling membantu satu sama lain nah itu teman-teman tiga rumus untuk mendapatkan percepatan penghasilan minimal 50 juta per bulan di biotekno dengan melakukan tiga rumus tadi dengan fokus komitmen konsisten dan sadar maka teman-teman bisa merasakan kesuksesan finansial sebagaimana simulasi pendapatan yang tampil di video ini itu tadi rumus yang saya sampaikan semoga rumus ini bisa memberikan semangat kepada teman-teman semua untuk mewujudkan sukses finansial di Biotekno kita mulai tancap gas, wujudkan suksesmu Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Salam kenal dari saya, Nazrul Kemal, di Kota Batang. Kondisi saya hari ini dalam kondisi yang sudah sangat sehat. Saya sebelumnya dengan usia yang 45 tahun ini, dengan faktor fisik ini mengalami sedikit kelelahan ya. Ketika akan bekerja lebih sangat cepat lelah. Kemudian kondisi fisik saya mudah mudah ngantuk ya. Dan itu membuat saya terganggu dalam perjalanan aktivitas saya. Dan alhamdulillah setelah saya mengenal BioTekno saya mencoba produk New Alga baru 10 hari ya yang pada saat itu saya juga mengalami batuk berkepanjangan hingga satu minggu ya tidak sungguh-sungguh dan saya ada sedikit sesak napas pada saat batuk itu dan Alhamdulillah coba ini agak baru tiga hari kondisi batuk sudah pulih dan tidak ada terasa lagi sesak di dada ya Alhamdulillah dengan kondisi ini saya merasa bersyukur dan berbagi kepada teman-teman semua dan seluruh masyarakat Indonesia Mari jaga kesehatan kita dengan kondisi hari ini yang sangat e, mengganggu situasi pandemi sehingga kita perlu menjaga kondisi kesehatan kita menjaga imunitas kita dengan memberikan nutrisi, makanan-makanan kesehatan yang nilai gizinya jauh lebih tinggi, mencukupi dari yang seharusnya dianggap oleh tubuh kita. Salam sukses, salam luar biasa, semoga kita semua berjaya dan sehat buat keluarga Indonesia. New Alga, luar biasa.